Oke okay guys, hari ini kita sedang berada di kota Yogyakarta, tepatnya di Desa Sitinggil, Keraton Yogyakarta, di mana di sini dulu tempat yang digunakan untuk pelantikan uh, Presiden pertama kita yaitu Insinyur Soekarno. Lantik sebagai Presiden Republik Indonesia Pada tahun 1949 Ya tetapi pada tanggal 17 Desember Oke guys Daripada penasaran Kita langsung Kelusuri lagi Kedalam Karena ini Area masih sangat luas sekali, ya guys. Daripada penasaran, kita langsung keliling-keliling saja sambil tanya-tanya informasi dan sejarah di sini. Nanti menikmati suasananya, tentunya, guys. Oke, okay, yuk ikuti terus. Kupang, kupang. di belakang itu adalah bangkau tono ya. tempat, tempat jalan, juga tempat pusat perpusaka mari kita keliling sebenarnya lagi Tepat. itu namanya calon suami ini adik. ini adik ya itu calon suami itu itu yang pakai baju hitam yang, yang tuh ya itu paman itu yang di atas itu anak raja nah ini biar tahu ya ya apabila anak raja perempuan lakinya cuma orang biasa di pondong angkat ya, ya. Nah, tapi kalau apabila anak raja laki-laki perempuannya biasa tidak ada upacara pondongan nah, kemarin anak raja lima perempuan semua nah, makanya pakai upacara pondongan atau nah, upacara perkawinan agung nama busananya pahes adat nah, ini bapak dia laki ya Mata, kemarin anak raja lima perempuan semua ya semua sudah menikah lima sudah sudah diberi nama nanti masih yang tapi sambil chan về thử Bukan tikus tikus Bukan tikus Tuk. Tuk. itu hmm, ikan ini ya apa mbak? siapa ya, apa bisa Apa kasih Ooh.